but huma mustana ta'ala Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya amanu Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma muslimin Wal muslimat Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di subuh yang cerah ini yang lalu kita lebaran, masih terasa lebaran yang baru ini karena ternyata dekat lagi Ramadan. Waktu terus berlalu. Waktu terus meninggalkan kita. Waktu cepat melampaui kita. Yang artinya jatah hidup kita semakin berkurang. Kesempatan mempersiapkan akhirat semakin sempit. Karena itulah Saat-saat datangnya Ramadan Harus betul-betul dimanfaatkan Kita berbicara Tentang Pemanfaatan Waktu Pernah Ada dua orang Sahabat Nabi Alayhi Salatu Was sama-sama masuk Islamnya Sama-sama semangatnya beribadah Sama-sama dalam amalan Hanya yang satu Terbunuh di jalan Allah Dalam sebuah peran Perang jihad fi Fisabilillah Hebatnya mati sebagai Suhada Yang satunya Nanti meninggal satu tahun setelahnya maka seorang sahabat bermimpi yang terakhir meninggal yang meninggal di atas tempat tidurnya meninggal biasa-biasa saja meninggalnya, ternyata itu yang disuruh masuk surga duluan haditnya Sahih. Ini peristiwa benar. Yang meninggal terakhir yang hanya meninggal di atas tempat tidur itu yang masuk surga duluan, menunjukkan kemuliaannya lebih dari saudaranya. Tidak tenang ini sahabat. Kenapa bisa? Ini mati syahid ini nih, hebatnya itu mati syahid. Maka segera dia datangi Nabi, dia ceritakan mimpinya. Ternyata mimpi itu mimpi benar. Nabi pun memahamkan sahabat dengan, lihat caranya Nabi memahamkan sahabat. berapa banyak sholatnya berapa banyak tambahan sholatnya daripada saudaranya kan meninggal satu tahun sebelumnya dan ini hidup lagi satu tahun itu berapa rakaat lagi tambahan sholatnya itu berapa nilai itu sholat satu tahun kemudian Nabi ingatkan yang spesial Ramadannya, puasanya yang ini masih dapat satu kali Ramadan yang ini masih dapat satu kali puasa Ramadan ternyata perbedaan satu Ramadan bisa menjadi pembeda yang sangat besar karena itu Berbahagialah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memilih kita Termasuk golongan Orang-orang yang berjumpa Kembali dengan bulan Ramadan Kom muslimin dan muslimat Jamaah Subuh yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ada yang bertanya Ustaz Jangankan Ramadan Bulan Syaban saja belum masuk Ini sekarang masih bulan Rah Rajab Rajab Baru Syaban Baru Rah Ramadan Kenapa terlalu cepat? Permasalahannya dua hal yang pertama persiapan memasuki Ramadan oleh para ulama kita menuntunkannya itu justru enam bulan sebelum Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapkan diri sebab Ramadan bulan yang memang harus penuh persiapan kalau tidak kalau tidak kalau tidak ada persiapan maka Ramadan kita akan terjadi seperti Ramadan Ramadan sebelumnya apa Ramadan kita sebelumnya awalnya semangat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 Akhirnya melemah, padahal Ramadan kehebatannya justru di terakhirnya. Tanda keberhasilan Ramadan justru ketika akhirnya semakin hebat. ini hal pertama hal yang kedua pekerjaan besar pekerjaan berat kalau tidak ada persiapannya dan kurang persiapannya maka tidak bisa maksimal kalau orang mau main bola itu olahraga berat itu dua kali enam puluh menit enam puluh menit kah terserah buat aturan sendiri langsung ditunjuk main kok. eh tak jadi main si anu wakili kampung kita orang ini pintar main bola tapi langsung ditunjuk dana persiapan masuk lapangan babak pertama menit pertama di menit kelima baru satu kali putaran lari koson dana persiapan Pekerjaan besar. Tidak ada persiapan. Oh bahaya. Seperti itu yang banyak. Nanti mau sholat. Di bulan Ramadan. Nanti mau mengaji. Di bulan Ramadan. Nanti mau sedekah. Di bulan Ramadan. Nanti mau puasa. Di bulan Ramadan. Nanti mau melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan. Akhirnya semangatnya. Hanya di awal Ramadan. Selesai itu. Hilang semangatnya. Ramadan bulan istimewa harus betul-betul persiapan kalau nabi muhammad persiapannya minimal alaihissalatu wassalam di bulan sya'ban sebentar lagi bulan sya'ban di bulan sya'ban nabi hampir berpuasa satu bulan penuh kata aisyah istri nabi Eh, Nabi tidak berpuasa Sebulan penuh Kecuali Ramadan Kecuali Kecualikan lagi Bulan Syaban Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi menyambung Seolah-olah Nabi menyambung Syaban dengan Ramadan karena itulah dikenal dengan puasa sya'ban puasa sya'ban hari apapun bisa berpuasa, niatnya puasa sya'ban kalau bertepatan dengan hari kamis, niatkan juga puasa sering kamis sehingga dapat dua puasa sekaligus mau diniatkan puasa tiga kali dalam sebulan, bisa juga sehingga dapat tiga pahala puasa tapi tidak bisa diniatkan dengan puasa bayar kallah sebab tidak sejenis yang itu sunnah, yang itu wah, wajib lihat bagaimana persiapan Nabi menyambut Ramadan sebagian ulama' 6 bulan sebelum Ramadan sudah memanjatkan doanya Ya Allah Sampaikan saya ke bulan Ramadhan. Ya Allah, jadikan saya bisa memasuki Ramadhan. Kita tinggal satu bulan lebih. Sebentar Ramadhan. Hal yang lain, kenapa kita ingatkan ini, di awal-awal Sebab Ada ilmu Ada ilmu dalam agama kita Walaupun Kalau ditakdirkan Kita meninggal sebelum masuk Ramadan Maka dengan ilmu ini Kita sudah dapatkan pahala Ramadan Mudah dapat ilmu ini? Kalau ditakdirkan meninggal besok misalnya. Ramadhan masih jauh. Maka dia bisa dapat pahala Ramadhan. Dengan ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu apa? Innamal a'amalu bin niyat. Wa innama likullim ri'im ma'nawa. Setiap amalan Pasti ada niatnya Dan setiap orang Hanya akan memperoleh Sesuai dengan niatnya Berniatlah Kalau orang ada persiapan Mau menyambut Ramadan Maka itulah niat yang hebat Dia sudah persiapkan bacaan Qur'annya Dia sudah persiapkan puasanya dia sudah persiapkan sedekahnya Dia sudah persiapkan kebaikan-kebaikannya Dia sudah persiapkan ilmu tentang Ramadan Dia sudah persiapkan betul untuk menyambut Ramadan Dia ulang-ulang bagaimana dulunya Di tahun lalu Ramadannya dia Bagaimana solatnya, bagaimana Eh masih banyak sekali kekurangannya InsyaAllah Ramadan ini saya akan, saya akan Itu niatnya Yang seperti ini kalau meninggal sebelum dapat Ramadan, maka sudah mendapatkan pahala bulan Ramadan. Inilah maksud kenapa kita ingatkan. Segera raih kemuliaan Ramadan. Niat. Mulai berniat. Dan niat yang benar ketika sudah dibuktikan dengan langkah. Apa langkahnya? Mulai dia pelajari ilmu-ilmu tentang puasa supaya lebih mantap. Dia ingat-ingat lagi ilmu-ilmu tentang beragam ibadah di bulan Ramadan. Kham muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan... Kita perlu mencermati banyak hal. Satu, bulan Ramadannya sendiri. Bulan Ramadannya sendiri, cermati. Bulan Ramadhan bukan sembarang bulan. Syahrul Ramadhan al-ladhi anzila fihi al-Qur'an. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al Quran. Bulan Ramadan adalah Faman Shahidamingu Musyah Ravaliasum. Maka siapa yang menyaksikan bulan itu harus berpuasa. Bulan puasa. Bulan Ramadan juga bulan Lailatul Qadar, malam turunnya Al Quran. minimal fahami tiga ini bulan Ramadan bulan Al-Quran bulan Ramadan bulan puasa bulan Ramadan bulan turunnya malam yang lebih baik dari seribu bulan Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda Ramadan ke Ramadan penghapus dosa. Jumat ke Jumat penghapus dosa. Salat ke salat selanjutnya Subuh ke Duhur Duhur ke Asar Asar ke Maghrib Maghrib ke Isya Isya ke Subuh Itu penghapus dosa Perhatikan ketika Nabi menjelaskan kepada kita Syariat Islam ini Dalam menggugurkan dosa Ternyata Nabi hubungkan Setiap waktu dengan waktu ibadah, dari sholat subuh ke duhur. penggugur dosa, dari ibadah Jumat, kemuliaan Jumat ke Jumat selanjutnya, penggugur dosa, dari ibadah Ramadan ke Ramadan selanjutnya, penggugur dosa. Ini jelas memahamkan kepada kita Sebagaimana Setiap hari Kita memperhatikan Empat Kita memperhatikan lima waktu solat Maka demikian pula Setiap pekan Perhatikanlah Jumat Dan setiap tahun Perhatikanlah Ramadan Itu hidup Hidup berfikir menguasai waktu. Kita manfaatkan waktu ini. Kita dapat waktu ini. Kita kuasai tahunannya dengan menguasai Ramadan ke Ramadan. Ramadan tahun ini harus jadi yang terbaik untuk dapatkan Ramadan selanjutnya. Ini menguasai Ramadan sehingga satu tahun sudah dapat kebaikan dan jaminan kebaikan kalau satu tahun yang sudah dikuasai kebaikannya ini, diisi dengan setiap pekan, dengan kemuliaan pula, Jumat ke Jumat, maka akan sangat luar biasa satu tahun ini, kalau setiap Jumat ke Jumatnya dalam satu tahun, diisi dengan kemuliaan, setiap waktu sholat ke waktu sholat selanjutnya, maka hidup ini, Hidup penuh dengan kebaikan. Berfikirlah seperti ini: Ramadhan ke Ramadhan miliki, Jumaat ke Jumaat kuasai, sebagaimana setiap waktu solat, setiap waktu solat. Cara memilikinya. Jadilah orang yang terbaik di setiap waktu itu. Kemudian, berniatlah untuk meraih waktu selanjutnya. Innamal a'malu bin niat. Semua amalan dengan niatnya. Dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan ni, niatnya. Setiap, selesai tadi, solat subuh. Insya Allah sebentar duhur. Duhur, sebentar. Habis sholat zuhur, asar. Habis asar, maghrib. Habis maghrib, dia sudah niatkan. Isya. Habis isya, dia sudah niatkan. Sub, yang seperti ini hidupnya satu hari penuh dengan kebaikan, penuh dengan pengguguran. Ustadz, kena Jumat, Jumat selanjutnya, kena Ramadan. Ramadan selanjutnya ini berpikir praktis, mudah, dan kita jadi penguasa-penguasa waktu, pemilik waktu. Bahkan sebelum waktu itu menjumpai kita, kita sudah dapatkan kebaikannya, sebab kita sudah niat, kita sudah niat niatkan. dan khusus bulan Ramadan perkara niat itu perkara paling dinampakkan. Melihat buktinya? Secara umum semua ibadah semua amalan itu ditentukan oleh niat. Perkara niatlah yang menentukan. Tapi untuk Ramadan untuk Ramadan Perkara niat itu lebih istimewa nalgah. Ketika Allah menjelaskan kemuliaan puasa dan solat di bulan Ramadan, Manshah Maramadhan, Mangkam Maramadhan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Titik-titik, Buvirallahu -titik, Matalqadha Mamin Zambi. Maka diampuni semua dosanya yang lalu. Mangkawah Ramadan siapa yang bangkit solat beribadah di bulan Ramadan solat lima waktu solat salat rawatib termasuk di dalamnya solat tarawih siapa yang bangkit solat di bulan Ramadan titik-titik maka dia ampuni semua dosanya yang telah lalu. Coba cermati hadit ini ketika Nabi menjelaskan kemuliaan puasa dan kemuliaan Ramadan sebagai amalan. Kemuliaan Qiyam Ramadan sebagai amalan yang menggugurkan dosa Nabi mempersyaratkan dua hal Titik-titik tadi Apa itu titik-titik? Imanan ihtisaban, Imanan Kekuatan niat Ihtisaban Hakikat niat Imanan apa? Apa iman? Dia yakin, dia imani Iman itu kekuatan ilmu Kenapa puasa? Kenapa sholat? Harus karena imanan Baru bisa dapat pengampunan dosa Kalau puasa karena ikut-ikutan Oh no no no no Orang puasa saya juga puasa Orang ke masjid saya juga ke masjid ikut-ikutan saja, itu tidak ada syaratnya imanan karena iman, karena yakin dia ilmui tentang kemuliaan puasa kewajiban puasa dia baca ayat Al-Quran, dia baca hadits Nabi lahirlah keimanannya lahirlah keinginannya itu imanan dan itu perkara niat Wahtsiaban syarat yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban bahasa lain dari kata niat. Ihtisaban apa? Mengharap apa yang ada di sisi Allah. Berpuasa karena mengharap apa yang ada di sisi Allah. Berpuasa karena mengharap pahala di sisi Allah. Berpuasa karena mengharapkan cintanya Allah. Berpuasa karena mengharapkan pujiannya Allah. Berpuasa karena mengharapkan akhirat. Itu ihtisaban dan itulah niat Kenapa Nabi ingatkan lagi? Siapa yang berpuasa imanan wahtisaban? Siapa yang salat imanan wahtisaban? Padahal seorang muslim memang harus tahu kalau salat, kalau beribadah, kalau beramal, kalau melakukan kebaikan apapun harus berniat. Harus di atas iman. Itu tidak boleh tidak, memang harus ditegakkan. Tapi kenapa untuk puasa Ramadan dan sholat di bulan Ramadan Nabi ingatkan lagi secara spesial, karena perkara niat dalam bulan Ramadan betul-betul merupakan perkara besar. Ingat jamaah, hakikat pencapaian Ramadan ada pada takwa. Benar tidak? Ia. Itu kesimpulan. Mau mencari kemuliaan bulan Ramadan? Mencari takwa. Sebab tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tujuan semua ibadah? Ya ayuhan nas, 'abudu rabbakum. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan semua ibadah. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Supaya kalian bertakwa. Kalau puasa lebih hebat lagi takwanya. Makanya ditegaskan lebih dalam. Kutiba, ya yuhan ya ayyuhalladziina aamanu kutiba 'alaikumusiyam wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, apa tujuannya supaya kalian bertakwa semua ibadah apalagi puasa, tujuannya taqwa Al-Quran diterunkan di bulan Ramadhan, apa tujuannya supaya lahir taqwa Alif Lamim, Dalikal Kitab la Hudan lil muttaqin. Alif Lamim, itu adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya Pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa Tujuannya Kembali kepada takwa semuanya Sementara takwa itu apa? Takwa itu apa? Takwa itu Apa yang terkumpul di dalam Niat Imanan Wahdisaban Perhatikan Nabi bersabda Ataqwa At takwa itu di sini. takwa itu di sini. Nabi itu. Itulah yang kata Allah tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian tidak pula sampai darah-darahnya bukan itu yang sampai berapapun banyaknya kau kurbankan berapapun banyaknya darah yang dialirkan bukan itu yang sampai kepada Allah terus apa yang sampai? taqwa taqwanya kalian yang sampai itu yang dicari di bulan Ramadhan mengumpul taqwa sementara takwa itu apa? Ini, yang Nabi ungkap tadi imanan keimanan kekuatan ilmu kenapa saya puasa kenapa saya sholat kenapa saya membaca Al-Quran kenapa, kenapa, kenapa itu takwa selanjutnya untuk apa untuk apa untuk apa saya berpuasa apa yang saya cari apa yang saya inginkan apa yang saya harapkan itu takwa dikumpul sehingga setiap dia berpuasa setiap dia membaca Al-Quran, setiap dia sholat setiap dia melakukan kebaikan bertambah takwanya. sebab semakin yakin semakin bertambah niatnya semakin bertambah keinginannya semakin bertambah harapannya semakin bertambah keikhlasannya itu takwa. dan inilah jamaah yang nantinya yang akan kita kumpul hasilnya di hari akhirat أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا tidakkah dia tahu bagaimana ketika dikubur dibangkitkan ketika yang dikubur dibangkitkan apa itu dikumpul di pademah mahsyah apa yang terjadi wahusilah maafis sudur wahus maafis sudur. maka akan diperoleh maafis sudur apa yang ada di dalam dada ini akan kita peroleh di akhirat apa yang ada dalam sama-sama puasa tapi beda beda ini nih. sehingga beda hasilnya sama-sama solat tapi beda imanan wahtisabannya beda niatnya beda takwanya sehingga beda hasilnya dan hasil yang inilah yang akan di kita terima hasilnya karena itu pandailah bermain di sini mau menyambut Ramadan perhebat latihan ini pelajari ada orang yang berpuasa karena dia tahu betul firman Allah, ya yuhalladina amanu kutiba "Kutibah diwajibkan berpuasa, seharus berpuasa." Dengan ilmu ini yang dia yakini firman Allah, dia pun berpuasa. Berarti apa? Ada imanannya, tapi ada yang bukan hanya itu. Dia berpuasa juga karena firman Allah yang lainnya. Syahida Syahidamingu Musyahrafal Yasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan maka wajib berpuasa. Berarti ada dua ayatnya dia. Ada yang gunakan ayatnya lain, ada yang gunakan ayatnya lain, ada yang berpuasa karena hadit ini, karena hadit ini, karena hadit ini, karena hadit ini. Itu imanan. Semakin banyak ini maka hasil puasanya semakin hebat bisa dipahami? ini yang pertama ini yang membedakan solat pun demikian sedekah pun demikian kita solat kenapa? itu imanan kenapa solat? kalau itu dasarnya itu saja yang kita dapat kalau hebat dasarnya semakin hebat yang kita dapat jadi jamaah beragama itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan tapi harus didasari dengan ilmu pengetahuan dengan imanan dengan keyakinan dan harus benar harus benar Dari mana kita tahu benar? Lihat sumbernya dari Al-Quran Dari petunjuk Nabi Kalau Allah bilang demikian Kalau Nabi dibilang demikian Maka yakini seperti itu Berpuasalah seperti itu Solatlah seperti itu beribadahlah seperti itu Itu imanan Kalau begitu Ustaz Imanan itu harus belajar ya itu dia Harus diilmui Terus, dari mana kita belajar? Hadiri majelis-majelis ilmu, baca Al-Quran, dan masya Allah, sekarang ini mudahnya itu ilmu. Eh, mudahnya itu ilmu. Kitab-kitab para ulama juga sudah banyak diterjemahkan, yang khusus berhubungan dengan Ramadan luar biasa banyaknya, tapi masalahnya kita. Menyusahkan diri untuk mencari ilmu Padahal sudah sangat mudah Tapi kalau mau buka Youtube Mau nonton Mau ini Biar tidak ada pulsa Harus pinjam Nah di situ Penyakit Harus isi dengan ilmu Kekuatan ilmu Perhebat itu itu imanan. Itu yang tertanam di dalam hati. Itulah nilai takwa. Apalagi nilai taqwa? Ihtisabat. Untuk apa? Kalau tadi kenapa? Eh? Kenapa solat? Karena Allah bilang seperti ini. Kenapa solat? Karena Nabi bilang seperti ini. Itu dasarnya. Nah sekarang yang kedua. Untuk apa solat? Saya solat kepada Allah untuk mengharapkan pujiannya Saya solat untuk mengharapkan ridhonya Saya solat untuk mendapatkan cintanya Saya solat karena takut kepadanya Saya solat karena mengharapkan akhirat Saya solat untuk mendapatkan ampunannya Saya solat supaya mendapatkan rahmatnya Saya solat supaya dimuliakan di akhirat Saya solat supaya gugur dosa-dosa saya saya sholat supaya-supaya ilmu-ilmu pada imanan tadi jadikan sebagai niat misalnya hadis nabi yang pertama ditanya di akhirat apa so, sholat yang berhubungan dengan Allah dengan hamba yang pertama dipertanya adalah sholat kalau yang berhubungan antara hamba dengan hamba, yang bertanya ditanya, yang pertama ditanya adalah tentang darah orang yang membunuh, itu yang pertama ditanya antara hamba dengan hamba. Kalau antara hamba dengan Tuhannya yang pertama ditanya solat. Kalau pertanyaan solat baik, sukses, lulus, maka dipastikan yang lainnya juga baik. Tapi kalau ini sudah gagal, maka yang selanjutnya akan celaka juga gagal. Oi, oh ya, begitu salat. Pertama, dia yakin betul ini. Yakin betul ini. Dengan keyakinannya terhadap hadits ini, dia salat. Itu imanan. Paham? Kalau ihtisabat, saya ingin menjadi orang yang berbahagia paling berbahagia di akhirat, paling Paling cepat dihisap Paling cepat selesai pertanyaannya Caranya apa? Solat yang paling baik Saya inginkan solat saya Solat yang paling baik, paling diterima, paling ikhlas Dia pengsolat karena niat itu Berarti apa? Lahir niat karena il, ilmu yang terdapat dalam hadir Ayatnya itu, perhebat niat seperti itu Itu yang membedakan solat yang satu dengan solat yang lainnya itu membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Alfarqobai mananaw bin kata Nabi. Perbedaan antara kami dengan orang musyrik adalah sholat. Perbedaan antara kami dengan orang musyrik adalah salat Makanya sepakat. Tidak ada perselisihan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja kafir. Disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat dibunuh sebagai orang kafir. murtad sepakat para ulama. darah perselisihan. Perselisihannya adalah kalau meninggalkan sholat karena malas. Kalau yang tadi dia tinggalkan sholat karena memang sengaja dia tidak meyakini kewajiban sholat itu kafir sepakat darah perselisihan tapi kalau ditinggalkan sholat karena malas dia yakin sholat itu kewajiban rukun islam tapi malas sholat subuh sholat duhur ayat. sholat asar, malas maka yang seperti ini yeah. yang seperti ini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan kafir dan ada yang mengatakan hanya dosa besar tapi kedua pendapat ini sepakat orang itu dipanggil disuruh bertobat kalau tidak mau bertobat keduanya sepakat dihukum dengan cara dibunuh Hanya yang berpendapat kafir dihukum sebagai orang murtad. Yang berpendapat tidak kafir dihukum sebagai hak Memang itu hukumannya. Dia punya ilmu ini. Ilmu tentang perbedaan antara kami dengan orang musyrikin adalah sholat. Wahaya kalau tidak sholat. Dengan ilmu ini dia sholat. Ini apa? Imanan. Maka dia dapat pahala sesuai dengan itu. Ini, ini dengan inilah orang beribadah. Yeah. Beribadah di atas ilmu, berniat di atas ilmu, menginginkan ibadah itu di atas ilmu. Berhebat itu. Sehingga setiap kita beribadah bertambah ilmunya, bertambah keyakinannya. Itulah takwa yang harus kita kumpul kalau hari pertama Ramadan berhasil taqwa, berarti ada kekuatan, lewat 10 pertama, berarti tambah hebat taqwa, sehingga dia siap melewati 10 kedua, dia lewati 10 kedua, tambah dahsyat lagi taqwanya, sebab sudah 20, beragam ibadah dia kumpul tiap hari, sehingga masuk 10 terakhir, jangan lagi tanyakan bagaimana hebatnya dia, sebab taqwa adalah kekuatan, taqwa itu bekal, makanya Nabi, kalau sudah masuk sepuluh terakhir kata Aisyah syaddami izarah wa aiqada ahla wa ahya laylah au kama nabi kalau sudah masuk sepuluh terakhir iya maka dia kencangkan ikat pinggangnya artinya fokus mau beribadah dara lagi hubungan dengan perempuan nabi beriktikaf Bahkan Nabi hidupkan satu malam penuh untuk beribadah. Dia bangunkan juga istri-istrinya. Tambah hebat kekuatan ibadah di sepuluh ter terakhir. Sebab apa? Berhasil. Berhasil mengumpul takwa. Inilah jamaah Ramadan. Ingat, Ramadan itu bulan fasilitas. Bulan yang di dalamnya Allah inginkan kita betul-betul kembali. Di awal munculnya Ramadan, di hari pertama munculnya Ramadan, tenggelam matahari, masuk Ramadan ada teriakan dari langit kita tidak dengar, tapi Nabi beritahu kepada kita apa bunyi teriakannya? Ya bagi al khair akbil, wya bagi al shar akhsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, bersegeralah. Mau kebaikan, mau selamat, mau bahagia, mau sukses, mau tenang, mau mendapatkan kenikmatan, mau mulia, mau hebat, mau nomor satu, segeralah! Sekaranglah, datanglah, bercepat-cepatlah! Wayah, bahagia, akhir, dan wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, tahan! Berhentilah, sebab beda dosa di bulan Ramadan. Dengan dosa di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, sekedar tidak diampuni dosanya, sudah didoakan celaka. Apalagi kalau justru menambah dosa di bulan Ramadan. Sekedar tidak diampuni dosanya, sudah celaka. Apalagi kalau justru menambah dosa di bulan Ramadan. Ini Ramadan ini karena itu betul-betul sambut Ramadan sambutannya mulai berpuasa supaya badan kita terbiasa masuk Ramadan ay, hebat sudah banyak-banyak puasa kita eh, puasa tidur eh. padahal harusnya puasa itu disertai dengan am amalan disambut dengan mulai memperhebat solatnya amalan-amalan ibadahnya diperhebat disambut dengan memperhebat ilmunya memperhebat kebaikannya dan jangan lupa menyambut ramadan dengan persiapan bacaan Al-Quran jadilah orang yang paling berbahagia di bulan ramadan. Karena paling berbahagia bersama Al-Qur'an. Caranya? Mulai sekarang. Baca. Mulai sekarang. Baca. Supaya nanti masuk bulan Ramadan. Oh. Bukan baru start. Tapi langsung. Iya. Eh. Dia lewati bulan Ramadan. Iya. Eh. Dia sudah kecepatan 160 ini. Masuk Ramadan. Langsung tancap kecepatan 200. Sebagian orang masuk Ramadan baru dia lap lap mobilnya, ada di bensinnya ke tidak? Baru dia isi baru baru dia. Setelah selesai persiapannya, iya eh, belum sampai karena waktunya singkat. Ingat satu bulan singkat sekali. Satu tahun Ramadan yang tahun lalu kan tidak terasa, ini mau datang lagi. Cepat sekali itu berlalu. Harus persiapkan memang, terutama persiapan nih, niat. Niat, insya Allah Ramadan selanjutnya itu Pokoknya ini harus, kalau memang betul-betul pokoknya, mulai puasa, mulai sholat yang baik, mulai, mulai agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Ingat, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita Karena itu jadikanlah dia sebagai amalan terbaik kita Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah Innamal a'mal bil khawatin kata Nabi Tidaklah amalan itu Kecuali hanya diukur pada akhirnya Bagaimana nantinya kita di bulan Ramadan Lihat akhirnya Lihat akhirnya Dan sebaik-baik akhir adalah Orang-orang yang memperbanyak istighfar Perbanyak istighfar di akhir Itu kehebatan akhir ibadah Kalau banyak beristighfar Banyak meminta ampunan Sebab istighfar di akhir ibadah Menghilangkan takabur Menghilangkan ujub. Kalau orang habis beribadah Kemudian muncul takabur Habis lagi itu ibadah Tapi kalau yang muncul istighfar Selamat itu ibadah Berbanyak istighfar Makanya habis sholat di apa? Istighfar di akhir malam Sifatnya penduduk surga Di waktu sahur akhir malam, mereka banyak beristighfar, bahkan di akhir hidupnya Nabi perintah Allah kepada beliau adalah fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir sucikan puji Tuhanmu dan minta ampunlah Perbanyak istighfar perbanyak istighfar itulah kehebatan semoga Ramadan kita tahun ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Ramadan tahun ini, Ramadan penuh persiapan. Semoga bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita bisa berpuasa banyak untuk menyambut Ramadan, membaca Al-Quran banyak untuk menyambut Ramadan, sholat memperhebat untuk menyambut Ramadan, ilmu dan hukum-hukum tentang puasa dan beragam ibadah kita tambah perhebat. Eh, untuk menyambut Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu yang mampu mendapatkan kemuliaan Islam ini dalam hidupnya dan mengakhirinya dengan kemuliaan Islam pula. Ini ada pertanyaan, saya jawab. Di mana batas yang sah untuk melakukan i'tikaf e di Masjidil Haram Makkah? Karena etikaf dalam masjid sangat sulit Petugas juga sangat ketat Begitupun sebagian jamaah dari negara lain Banyak berkuasa di dalam masjid atau terlarang tempat Masjidil haram itu melingkup halamannya semuanya Kalau tidak sempat sampai masuk, di luar Itu sudah dihitung masjid semuanya dirih itu masjid semua dan dapat kemuliaan. Iya. Yeah. Kemudian lagi pula saya tidak pernah dapat orang yang mau masuk ke dalam. Iya, yeah, betul-betul tidak dapat. Itu bisa didapat. Yang penting orang tahu caranya. Iya, yeah. tahu istilahnya dan cara yang terbaik adalah iya. Yeah, Makkarokaro tauah cepat-cepat, itu cara yang terbaik cepat-cepat yeah. datang yeah. di antara metode supaya cepat masuk iya yeah. masuk di satu pintu manapun yeah. kalau tidak dapat, keliling saja pasti dapat itu yeah. kelilingnya nanti akan dapat itu, keliling sambil lihat pasti ada dapat tempat itu Banyak orang yang tidak dapat terjebak di luar sebab cepat berputus asa. Ia. Lagi pula, kemuliaan di luar tetap ada, Ia. hanya di dalam lebih dekat dengan imam. Ia. Akan terasa lebih khusyuk dan seterusnya. Ini dapat kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan si penanya bisa beretika di sana untuk meraih kemuliaannya lebih besar. Amin ya Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada imam pengurus masjid, ketua pembaca